Ini adalah kamar tidur yang biasa saya gunakan waktu sebelum merit. Awal-awal kami tidur di kamar sebelah sih. Nah sekarang udah saatnya makeover kamar lama saya. Untuk bisa kami gunakan berdua sekarang. Kamar ini mempunyai panjang 3,6 meter, lebar 3 meter dan tingginya 2,6 meter. Semua sisi-sisi kamar terbuat dari material kayu. Ketika memasuki kamar, akan langsung terlihat dua jendela kecil di sisi seberang. Ada tiga lemari, yang mana dua di antaranya adalah lemari kain. Kemudian ada satu single bed. Keadaannya udah terlihat seperti gudang, karena banyak perabotan-perabotan yang menumpuk. Menjadikannya terlihat sempit. Sebenarnya, barang-barang yang ada di sini masih sering digunakan. Sehingga hanya perlu menyediakan storage yang rapi dan tertata agar lebih terlihat clean Langkah awal, saya pindahkan barang-barang yang ada pada kamar ini Setelah semua barang dipindahkan, saya lanjutkan dengan cleaning out debu-debu yang ada pada area kamar, serta mengepel lantainya. Dindingnya tetap saya pertahankan berwarna putih, karena lebih mudah mematulkan cahaya. Hal ini membuat ruangan terasa lebih cerah meski dengan pencahayaan yang sangat minim. Saya ganti karpet lantai plastik yang ada dengan yang baru. Berwarna kayu dengan tekstur kulit jeruk, lantainya menjadi tidak terlalu memantulkan cahaya. per tempat tidur menggunakan warna hitam dengan aksen warna putih. Memberikan kesan monokrom dan kontras dengan lingkungan kamar. Pada sudut kamar, diletakkan meja kecil dan lampu bantu. Dengan konsep lesehan untuk area kerja dan belajar. Untuk wardrobe, saya desain agar dengan sistem terbuka. Saya lepaskan kain lemari sehingga menyisakan kerangka besinya. Memberikan kesan yang luas dan juga agar tidak mendominasi kamar. Pada bagian jendela, saya tambahkan gorden yang menjulang sampai ke langit-langit. Menjadikannya objek vertikal yang memberikan nuansa tinggi pada kamar. Di sisi terdekat jendela diletakkan cermin berukuran besar di atasnya dipasang ambalan dengan tanaman artifisial. Alhamdulillah, inilah tampilan kamar kami saat ini. Semoga menginspirasi.